Sama aku Ineza Kinochi Kali ini aku mau buat konten terbaru uh, Khusus diri pengantin adat yang ada di Indonesia ya wow. terus kamu yang bagusan yang mana Tapi Sebelum lanjut nonton Jangan lupa nih Di bawah ini nih Like, comment, and subscribe ya Apalagi kalau kamu suka sama video aku Ikutin terus Oke okay, aku bakal bikin video yang, hmm, yang seru yang bagus ya hmm, untuk aku yang pemula aku harap kalian suka sama video-video yang akan aku buat mau tahu gimana videonya lanjut next lanjut kamu melihat video ya kan di view video Nah, bagus video aku? nah videonya itu aku buat satu persatu dan aku uh, memang persembahkan buat kalian semua memang, aku memang dari pembola awal, semoga kalian suka dari video aku, aku bakal terusan bikin video yang lebih bagus lagi ya asal kamu ngedukung aku, makanya jangan lupa like, comment, subscribe, Teh, di bawah sini, ya. Ini banget, juga selalu diusir. Aku terus, please ya.